Ini lagu dari Sumatera Utara. Kalau yang tahu lagunya nih, saya nyanyi mau ya. Kalau tahu kita nyanyi bareng. Malam. Kum ben saya murung tua, menutup adon nasal naubat dengan pasi ngot-hasyian.